Halo para pecinta bola, berita sepak bola kali ini datang dari Manchester United. Pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, menjawab kritik Sir Alex Ferguson soal keputusannya mencadangkan Cristiano Ronaldo di pertandingan terakhir. Ole Gunnar Solskjaer membuat keputusan berani saat menyambut Everton pada laga pekan ke-7 Liga Inggris tahun 2021 sampai tahun 2022 di Old Trafford. Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021. Pada laga yang berkesudahan dengan skor imbang 1-1 itu, Solskjaer memutuskan untuk tak menurunkan Ronaldo sebagai starter. Mega bintang timnas Portugal itu baru masuk pada menit ke-57 menggantikan Edinson Cavani. Selama berada di atas lapangan, Ronaldo tak mampu berkontribusi banyak untuk setan merah. Dia cuma melepaskan satu tembakan. Itu pun gagal tepat sasaran. Selepas pertandingan itu, Sir Alex Ferguson mengaku menyayangkan keputusan Solskjaer untuk mencadangkan Ronaldo. Ferguson terpantau membicarakan soal manuver Solskjaer itu ke petarung MMA, Habib Nurmagomedov. Saya rasa Everton melihat soal Ronaldo tidak bermain. Tutur Solskjaer, Nurmagomedov sempat merespons omongan Ferguson itu. Namun, Cristiano Ronaldo turun pada babak kedua. Ferguson kembali merespons. Saya tahu. Tetapi Anda seharusnya memulai pertandingan dengan pemain terbaik, ucapnya. Solskjaer pun menanggapi kritikan ex-bosnya itu dengan santai. Saya cukup santai tentang itu, kata Solskjaer. Saya beberapa kali tidak setuju dengan pelatih dan saya mengatakan kepada istri saya beberapa kali bahwa saya tidak setuju dengannya. Tetapi itu tidak pernah menjadi berita utama sebagai pemain, ujarnya menambahkan.